eh really dah kamu sama kamu kamu malu hah ini tempo dari tempat lain kami jadi bisa tangkap kamu nih ya jadi kami kami nangkap kamu dengan undang-undang ITE ya kalau salah saya yakin kamu tahu ya jadi saya minta kamu berdia sama kami ini pun bongong percuma kami 30 orang di sini empat mobil, berapa belas sepeda motor okay, jadi saya minta, kami pilih sama aja di surat-suratnya, rakaman, terus di surat komporasi, berapa? HP, HP ambil ya, HP nampak pakai itu di passing line, di passing line si kan? Thank you. punya senjata apa? kami apa itu kamu punya penangkapan. Mana kamar ini? Ya, ya. ya, oh, oh, okay. ini? Pak. Desa, ada saya. Pak. Mora. Pak, pak nggak selesai ibu udah ibu santai santai ya. Apa nanti, nanti, nanti, nanti. Itu, itu foto ini pak Pas foto pak tempat tidur bapak di mana sini sama saya Kami tidur -tidur di mana -mana. tidurnya pun di depan tv kalau Bapak ini perintah, teman temuan maka dengan kerja keras Yang Iya, biar yang tahu sendiri itu semuanya. Lakukan saja. Tidak boleh. ini kami resmi. Ya, pindah. Tetap sini, jadi artinya kami itu resmi dari Polda langsung. Ya. Itu hmm. Kenapa mau capek-capek ini? Kenapa yang benar-benar? Memang di Facebook masalah besar. Kau mengaku bosannya itu apa ya? Kau perhatikan apa lagi, Pak? kita mobil ya minta menerima gambar ini dari grup WA Mungkin ada grup-grup mereka, langsung saja dia posting, dia kirim di medsosnya Ya setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, dia bilang dia kurang senang dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi sekarang beliau sedang kita intensifkan pemeriksaannya dan sudah kita amankan. Dia dituduhkan dengan melanggar pasal. 45 ayat 3 junto pasal 27, ayat 3 undang-undang RI uh, nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 310 junto pasal 306 dan pasal 207 KUHP uh, dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun. Dia ini siapa pak pelaku ini? Pelaku ini inisial WP, dia penduduk dusun 3, Nusa Indah Kelurahan, Sekarang, Kecamatan Galang, Kabupaten Beli Serdang. sehari hari dia bekerja sebagai security di PTP2, tetapi di luar pekerjaan sehari hari, kebetulan, kebetulan dia juga Ketua FPI Kecamatan Galang. Eh kami mana? Kosok-kosok kosok. Ya. Kami langsung aja ya.